Paman Rajvir, apa kau ingat saat putrimu jatuh pingsan karena demam di Sydney, Saat itulah dia, nenekku menggendong putrimu dan membawanya ke rumah sakit secepat mungkin, paman. Putrimu ke mobilnya, bukan? Dan dia datang untuk mengantar putrimu ke rumahmu. Iya, kan? Apa kau tidak ingat itu? Iya. Aku ingat semuanya. Tapi kau malah melempari mereka dengan batu. Itu tidak adil, bukan? Kenapa, Paman? Aku tidak tahu putriku begitu berani. Bagaimanapun dia lahir untuk mendansi. Dia harus berani karena dia putri Luka ini begitu menyakitkan dibanding tuduhan yang dilakukan orang terdekatku. Semuanya berjalan dengan baik. Kenapa tiba-tiba begini? Nenek, percayalah padaku. Semua tuduhan yang ditujukan padaku itu tidak benar. Aku sama sekali tidak bersalah. Apa yang kau katakan? Apa kau sungguh ingin memberiku penjelasan? Hmm? padaku Untuk apa aku membela mu di luar juga Anandi, bahkan Nandi ini menantang semua orang demi kau Kami tahu bahwa kau tidak bersalah, kami percaya padamu Lupakan saja mereka, kami bahkan tidak akan percaya kalau kau mengatakan kau terlibat Nenek, ini bukan sekedar tuduhan biasa, penduduk desa yang tidak bersalah, pasien rumah sakit, nyawa mereka dipertaruhkan saat ini itulah india Iya, Pak. Iya, Pak, tapi Pak, ini tidak benar. Dengar, Pak. Aku aku mencoba yang terbaik, tapi sekarang Ketua Dewan Partai Menurutnya apapun Yang terjadi akan berdampak buruk Pada citra partai kami Jika aku tidak segera mengendalikannya Maka Aku mungkin harus mengundurkan diri Dari anggota Dewan Ayolah Semua ini belum berakhir Hah? nang saja. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku percaya bahwa Sang Dewi selalu melindungi kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita dalam bahaya. Mengerti? Baik, nek. Aku segera kembali. Kita tidak bisa membiarkan Jaknis menghadapi kesulitan itu. Gangga, kita harus melakukan sesuatu. Aku bisa melakukan apapun demi jadis. Tapi aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri juga bingung. Tapi firasatku mengatakan... ...bahwa kita bisa menemukan jawabannya di tempat semua ini dimulai. Rumah sakit? Iya, Gangga kita pasti akan menemukan bukti Dan itu sudah cukup bagi kita Untuk bisa mengungkap konspirasi yang dirancang untuk melawan Jagdis Aku mendukung Ananda. Tidak ada rincian obat-obatan yang dibeli seminggu sebelum kejadian. Dan obat-obatan yang ditemukan dalam penggerbekan. Di mana obat asli? Aku tidak tahu, dokter. Tidak ada data penerimaan ataupun data tentang tanggal pembuangannya. Sepertinya kita juga harus bicara pada staff dapur. Bu, kami memasak sayuran hanya setelah memeriksanya dan mencucinya dengan benar dan itu sudah lama kami lakukan. Tapi kandungan pestisida pada sayuran sangat besar. Berarti tidak akan hilang jika hanya dicuci. Mungkin seseorang menambahkan pestisida di makanan yang dimasak. Bu Pak Gupta adalah manajer pembelian kami. Dia ada di sini malam sebelum kejadian. Dia bilang kami harus memasak sayuran yang datang malam itu untuk disiapkan besok pagi. Kami sudah menyiapkan menunya, tapi kami tidak bisa menolak perintah dari manajer. Karena itulah, setelah memberikan perintah seperti itu, kenapa dia malah menuduh Jakdis? Baiklah, kalian boleh pergi. Iya. Ya. Kita harus menanyakan semua ini padanya. Jangan, dokter Anan. Kalau dia benar-benar pelakunya, dia akan menyangkalnya. Kita harus menangkapnya dengan bukti Kau benar Rekaman CCTV Ayo kita periksa Lanjutkan Kenapa truk itu malah pergi ke sana? Tunggu sebentar, tolong diperbesar Sekarang lihat saja rekaman sebelumnya Mari kita lihat Apa yang dibongkar atau Dimuat dari truk itu Kita punya pemasok terpisah untuk obat-obatan dan sayuran. Lalu, kenapa kiriman barang datang dengan truk yang sama? Itu pun malam. Sekarang truk ini akan membawa kita pada pelakunya. Pak Somes Gupta mengaku, kaulah yang menyuruhnya membeli obat palsu dan juga membeli obat kadaluarsa yang kami temukan. Dan bereksperimen itu ada tempatnya. Tapi bagaimana dengan derita yang dialami pasien? Dia merusak kepercayaan kami. Kami menganggap orang ini dan keluarganya bermartabat. Tapi ternyata mereka adalah orang jahat yang mempermainkan hidup orang. Mereka penjahat. Aku tidak mau nih, tidak usah. <laughs> Hah? Menurut paman, aku mirip nenek buyut? Oh. Tidak nak Aku tidak mau minum teh Singkirkan saja Dokter Jagdis Minum sedikit saja Aku buat teh ini khusus untukmu Aku yang buat sendiri Dokter Jagdis tahu apa kata ibu Kata ibu Orang yang tidak berbuat buruk Tidak akan celaka Itu yang akan terjadi tidak butuh waktu lama bagi dewa untuk menjawab doa anak-anak. Masuklah ke kamar dan belajar ya. Lalu tehnya? Berikan cangkirnya, nenek akan menyuruhnya minum. Iya. Jagdis. Nah, sungguh hinaan yang kejam. Nenek lihat bagaimana tatapan amarah para warga desa. Aku bingung sekali. Sebenarnya apa salahku? Sehingga mereka begitu ingin menghukumku seperti itu. Nah, kau tidak berbuat salah. Tidak ada yang salah. Pelakunya akan segera tertangkap. Hmm. Kau harus kuatkan dirimu. Karena ini ujian dari sang Dewi. Hmm? Rasni! Ya. Aku mau keluar sebentar hey, tunggu ya Tunggu dulu, kau mau makan siang apa nanti? Iya Aku Anandi, ini dokter Anan Dari rumah sakit Jai Kami ingin menemui Pak Somes Dia tidak ada di rumah Sejak kejadian di rumah sakit Dia belum pulang sampai sekarang Dan saat bel pintu berbunyi aku pikir dia tapi Tidak usah pura-pura kau tahu di mana persembunyiannya katakan di mana dia katakan sekarang juga aku tidak tahu pak sungguh aku benar-benar tidak tahu mungkin dia benar-benar tidak tahu kita harus mencari cara lain Guru Butuh waktu bertahun-tahun Untuk membangun reputasi hmm. Tapi hanya sehari Untuk memusnahkannya Noda rumah sakit Jaitsar Tidak akan hilang begitu saja Selamanya Semua tergantung pada waktu Orang yang dulu mengutuk diriku Kini berganti mengutuk musuhku Iya kan? <laughs> sekarang Jagdi Singh ingin menjadi penyelamat Ku beri dia pelajaran sekarang juga Apalagi Kau tidak lihat gelas tamu kita kosong Cepat tuangkan minumannya Dia tidak tahu sopan satu Cepat sajikan camilan juga Dasar pemalas Selamat datang, Pak Gupta Kau datang di saat yang tepat Hanya kau yang kurang dari perayaan ini Hei Ambilkan gelas lagi Cepat ambil Tidak Aku kemari bukan untuk minum Aku ingin mengambil sisa uangku Uangnya tidak akan kemana-mana, Pak Gupta. Hey, kenapa buru-buru? Aku janji memberimu 1 juta. Sudah kuberikan 500 ribu. Setelah Jagdising di penjara, baru kau akan dapat sisanya. Benarkan Pak? Apa maksudmu? Aku sudah melakukan semua perintahmu. Aku hanya ingin minta sisa uangnya. Itu saja. Kenapa kau marah? Hah? Sabar. Sabar, Pak Gupta. Jadi, jutawan itu hal baru bagimu, ya? Kau harus belajar berbahagia. Kau akan dapatkan sisa uangnya. Baiklah. Aku mau sisa uangnya malam ini juga. Jika tidak maka kau akan terima akibatnya bukan aku. Kau dengar itu? Dia mengancamku. Berani sekali dia mengancamku. Akhirat ah, sih. Apa yang dia bisa lakukan? Dia akan lapor polisi dan bukan mulut pada Jackdys, begitu guru.